Halo teman-teman, wow kita mempunyai mainan yang sangat kotor lagi teman-teman Sekarang mainannya berwarna kuning ya teman-teman Wow, lihat teman-teman, kotor banget teman-teman Wow, mari kita bersihkan ya teman-teman Wah, wow. kita sudah menyediakan air ya di sini teman-teman, di sampingnya teman-teman Wow, kita mulai dari yang ini dulu teman-teman Wow uh sangat kotor teman-teman wow lihat ya, teman-teman oke mari kita cuci teman-teman wow airnya berubah menjadi kuning teman-teman wow robin ternyata teman-teman wow sudah wow kita sini dulu ya teman-teman kita cuci lagi teman-teman Wow uh. sudah bersih teman-teman Wow yang selanjutnya teman-teman Mari kita cuci Wow mobil balap sepertinya teman-teman Wow Iya bener teman-teman Wow Wah, sekarang warna putih, teman-teman. Wow, mobil polisi, teman-teman. Wah, wow. oke, okay. sekarang yang kelima, teman-teman. Mobil apa, teman-teman? Wow, kotor banget, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman. Wow sudah bersih nah superhero kita cuci lagi teman-teman wow oh batman sekarang teman-teman wah wow. sudah bersih teman-teman kembali ke mobil balap lagi teman-teman wow ya teman-teman Wow, sudah bersih kembali yang ini, teman-teman. Wow, uh, kotor sekali, teman-teman. Lihat, wow, kotor sekali, teman-teman. Wow, sudah bersih juga, teman-teman. Yang selanjutnya, wah. Wow. Wow Sudah bersih Terus yang mana teman-teman Yang ini atau yang ini Atau yang ini teman-teman Hmm Oke okay. Kita ambil yang tengah ya Hmm si Gani teman-teman Lihat Wow Oke, mari kita cemplungkan. Wow, wow, warna merah teman-teman. Si gani berwarna merah. Wah, wow. wah, wow. sudah selesai teman-teman. Yang selanjutnya, yang ini atau yang ini teman-teman? oke, okay, yang ini aja oke okay. wah wow. sudah bersih teman-teman wow wah wow. sudah bersih lalu yang terakhir yang ini mobil bus sekolah ya teman-teman Wow. Oh kita bersihkan langsung teman-teman Wow -teman. Wow Wow Wow mobil warna biru ya teman-teman Wow Wow Wow Oh, sudah selesai teman-teman Ini bus sekolah yang terakhir Wah wow. Oke sudah selesai teman-teman oh, Terima kasih telah menonton video ini teman-teman Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman Dan jangan lupa share jika bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh